halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi welcome back to my channel kali ini kita nembak lagi ya di spot baru kemarin kita kurang beruntung ya guys karena kita belum selesai hunting tapi tiba-tiba hujan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan rekaman video itu dengan baik kemarin sebetulnya ada kemarin dapat dua poin cuma kita nggak sempat uh, rekam karena hujan ya mudah-mudahan kali ini kita beruntung ya guys Oke okay. jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini agar kami terus bisa berkembang dan bisa menghibur kalian semua Oke okay guys gimana keseruannya kita saksikan Oke okay, lanjut oke okay guys kita sudah dapat satu poin tadi nggak sempat ngerekam ya karena terburu-buru terburu-buru kita baru datang tiba-tiba ada target langsung dua rekan akhirnya dapat satu poin Oke okay, kita lanjut guys sudah target dekat banget nih, tuh, kelihatan kepalanya doang tuh, dia maju karena kendor coba aja. mana Di situ boleh, Mas. Oke, satu poin lagi.